Halo semuanya para pecinta Slotter Mania Oke okay? dan pecinta channel Ayam Gaming Slotter Selamat datang kembali Oke okay? kali ini seperti biasa saya akan bermain lagi game get of Olympus ya guys dan bagi kalian yang belum subscribe, subscribe channel ini ya karena channel ini setiap harinya memberikan info slot gacor hari ini dan pola gacor Olympus hari ini oke okay? kita langsung bet dari bet 2500 belum di diaktifkan dari spin turbo 100 aja guys Gua demen banget nih bola ya guys. Bagi kalian bertanya bang, lu main di mana sih setiap hari lu gacor terus, setiap hari hari lu profit terus, bang. Gua main di post oh, 138, oke? Okay. Situs tergacor se Indonesia pastinya, linknya bakal gue sematkan di dalam kolom komentar, Oke okay, Silahkan ya kenanya, guys dan bagi kalian para bocil dilarang keras mengikuti video ini ya skip, skip aja oke okay? tinggalkan saja video ini dan saya tidak pernah mengajarkan kalian untuk bermain seperti ini ini hanyalah hiburan oke okay, ya guys jangan dibawa baper gitu ya kita nyari luaran dulu seperti biasa kita nyari skater-skater dulu ya okay? guys